Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel youtube Blind Project channel youtube paling blind sa Indonesia Raya oke okay, hari ini 4 Februari 2022 tepat Jumat Legi kalau kata orang Jawa itu Jumat Legi hari ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun anak saya yang pertama itu yang ini uh, Valentino Habibur Rahman yang ke-11, dan kebetulan juga hari ini uh, ada paketan datang dari UPS, yaitu Silver Play Button. Apa itu Silver Play Button? Itu Silver Play Button, tulisannya ya. Apa itu Silver Play Button? Itu adalah sebuah reward, alias penghargaan dari YouTube untuk para konten kreator atau YouTuber yang sudah mempunyai subscriber 100.000. Ribu. 100.000 ribu lebih satu juga sudah bisa sebenarnya. Jadi, kalau bisa 100.000 lebih, berapa gitu? Biasanya sudah dapat email nanti pemberitahuan dari youtube bahwa kita berhak mendapatkan silver play button jadi 100.000 subscriber ini cuma ya cuma dapat reward ini aja kalau uangnya ya di gajinya itu nanti di, di bulanannya tergantung view sama apa ya banyak-banyak faktor lah pokoknya Semoga ini paketan cepat datang, tadi kurirnya sempat hubungi saya, masih nyampe di Pasuruan, yaitu Bang Iyan Oke okay, teman-teman, nah, ini dia, apa jenengnya? Namanya, nah ini kue ulang tahun untuk anak saya tadi yang sudah saya bilang, jadi hari ini lengkap. Ulang tahun anak saya bertepatan dengan datangnya Silver Play Button. Oke, okay? semoga cepat datang. Gua lagi UPS, sukses terus Kak ya Amin Ayo, uh, kamu Mobil Mau ke Bang Ari? Bang Ari ini ya kok? Yang motor itu? Iya, oh, motor Buang tak ya? Gek Dari UPS guys Sama yang subscribe channel tolong Gek di UPS Oke, matang dulu Sama hm. dengan WA nolong ya Gek, matang dulu, mau ngomong Okay. Ini guys, silver play button dari UPS Amerika, negeri paman Jadi youtuber 100 subscriber cuma dapat ini guys. Apa isinya? nanti aja kita unboxing oke? Okay? oke, okay, dulur-dulurku semuanya yuk, mari kita buka isinya seperti apa sih? silver play button ini, alias silver play button ini ah, tolong-tolong, apa? gunting, gendok atau atau bunda ini, ini dagangan istri saya ini, lur berarti bisa ini sama burger sama keblak eh kebab kebab sama seblak jadi di keblak oke kita buka minta bantuan hanya mener yang channel nya hilang ini <gak>, gak bisa diakses lagi karena kesalahan mengformat hp nya tapi belum di backup ya jadi gak bisa masuk lagi karena nomor untuk verifikasinya gak tahu kemana tapi masih bisa dilihat mungkin mati atau apa nomornya, tapi masih di bisa dilihat ya di channel YouTube Vera Rock Oh ya untuk ini, channel Youtubenya Mas Ian, jangan lupa dikunjungi ya yang kurir UPS ini. Nanti saya kasih di sini linknya, atau saya kasih gambaran nanti channel Youtubenya kurir UPS Bang Ian. Terima kasih Bang Ian, tadi keburu-buru sempat. Uh, apa namanya nggak sempat, nggak sempat untuk ngasih sesuatu lah makanan ringan snack jangan atau tips jadi karena keburu-buru dia mau ke ngasihkan lagi ngirim ke Bang Ari cara satu youtuber Lumajang juga yang kontennya berisikan uh, apa istilahnya Mucikari motor ya Bang Ari ya Oke Bang Ari jangan lupa main juga ke sini main project kita hari, hari ini sama-sama dapatnya silver play button. aku nodaan urek bahasa Inggris sih. apa ya? ribet omongnya. tulisannya silver play button ya. baca bacanya gimana? Ah. yang ini Spiderman ini untuk konten anak saya yang ketiga yaitu Bos Rock Mantik bisa dicek juga. Ada juga ini miliknya Tia Rockmatic. Ini anak saya yang cewek, jadi yang punya anak-anak bisa cek langsung channel YouTube-nya anak-anak saya di Tia Rockmatic sama Bos Rockmatic. Ya, sulit. Uh, sulit, guys! Susunya alit, guys. Katanya di nah ini kayaknya gini ini, bisa. Ini kan anak jadi di sobek aja pakai pisau-pisau yang agak landep dok ini entah kapan nanti nyonya menir -nyan mau bikin channel lagi kalau enggak males karena channelnya yang verarokmatik nggak bisa diakses lagi telurku spider-man nanti ada basahnya oke kita buka bismillahirrohmanirrohim inilah pencapaian dari blind project ya Ah oh, masih, ada, masih lagi. ada lagi ternyata <laughs> <laughs> ada apanya ini sepon ya? ada uh -huh, istilahnya apa ya? pengaman lah biar waktu ngirim mungkin nggak kebentur-kebentur ya kan empuk ini mm -mm. Ini ada ucapan selamat sepertinya dari YouTube ya. Bahasa Inggris lagi, teman-teman. Jadi saya bacakan aja, Kok intinya ya ucapan selamat lah. Fisawan, Masin Megnet with uh. great by Rick. Oh paling jenenge Rick lah sing sing Ya nanti kita simpan ini untuk kenang kenangan ini apa tidak mudah lah sebenarnya ya tidak gampang ya tidak mudah saya tidak, ah, tidak gampang ya, ya. Tidak, tidak mudah, mudah. <laughs> ya diarani gampang ya gampang ya soro gitu loh oh, okay. jadi masih ada ini semacam apa lagi ya piagam apa ya ucapan lah ini ya kertas saja ini dari YouTube. Hmm mulai dulu 1000 subscriber, kemudian seratus ribu ini pokoknya intinya mengucapkan selamat lah tim dari youtube ini, CEO youtube yaitu Mbak Yu Susan Chiki. ini susah namanya ini, orang mana ini? Susan Wojciki, CEO youtube Nih, simpan ya, wow wow, ternyata begini guys, bentuknya guys Silver Play Buttonnya guys, presento, presented to lain project diberikan untuk lain project untuk pencapaian 100.000 ribu subscriber. Woohoo, Alhamdulillah, semoga tetap ini ya bisa konsisten nantinya kedepannya karena selama ini lain project ini campuran guys ya, isinya sembarang kalir lah istilahnya Sak sakobre ada konten di depan mata sikat gitu aja Tapi Alhamdulillah bisa tembus 100.000 subscriber ini seperti ini bentuknya ini tampak dari belakang dikirim langsung dari Amerika ini telur terima kasih youtube terima kasih subscriber ini ada pak guru juga ini, datang baru bangun iya rekok, rekok, rekok nise, yur team sebenarnya saya, saya, saya rencet rek saya nggak ada timnya ini, saya garap sendiri pelayan project ini <Bone una? t400> tim dengan anak istri, hmm. oh ini maksudnya untuk penghargaannya ini dari YouTube ini macam-macamnya seperti ini teman-teman untuk 100.000 subscriber itu dapat yang ini silver play button untuk yang satu juta subscriber dapat golden play button untuk yang 10 juta subscriber nanti dapat Diamond alias Diamond Diamond ini juga ada obat-obatannya ini <laughs> semacam pengawetnya ya Oke tinggal kita taruh di studio studionya siapa karena saya nggak punya studio di ruang tamu jadi hanya ini teman-teman ya untuk youtuber 100.000 subscriber cuma dapat ini sama roti bisa ini dari istri saya jadi masih semangat kan mau oh, jadi youtuber Dapat salah. juga salah. dapat salah ini katanya pak Guru ya oke okay, terima kasih teman-teman semangat tetap keputusan di tangan teman-teman apa masih mau lanjut jadi youtuber atau beralih ke platform yang lain Uh, kalau menurut saya sih lanjut aja Yang penting konsisten oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.